Halo, teman-teman. Balik lagi bersama Bang Toy. Bang Toy di sini akan mencari permainan lagi, teman-teman. Dan di sini ada ember, teman-teman. Wih, di sini ember dipergunakan untuk menaruh permainannya, teman-teman. Langsung aja, yuk, kita cari mainannya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini Bang Toy sudah di dalam kebun. Bang Toy akan mencari mainannya. Tapi di sini bang, saya menemukan pisang teman-teman Widi. Tapi di sini pisangnya belum matang teman-teman. Waduh. Ayo teman-teman langsung aja kita menemukan eh menemukan mencari mainan teman-teman Widi. Itu apa teman-teman? Itu ada yang menyangkut teman-teman. Kira-kira apa ya? Ayo kita dekatkan teman-teman. Wih, ini apa teman-teman? Di sini Bang Toy menemukan mobil. Apa ini teman-teman? Teman-teman mengetahui ini mobil apa? Di sini Bang Toy menemukan mobil oh, road ya kayaknya ini ya, teman-teman ya. Langsung aja yuk kita taruh ember dulu teman-teman. Kita kumpulkan. Nah, Bang Toy menemukan satu mainan teman-teman. Ayo kita mencari mainannya lagi teman-teman. Kira-kira Bang Toy akan menemukan apa lagi ya? Ayo teman-teman Apa teman-teman Ada yang melihat Itu teman-teman Widih disitu ada yang nyangkut adalah Apa ini Ini adalah pesawat teman-teman Yang suka berperbangan di langit <guluh> Ayo kita ambil teman-teman di sini pesawatnya Besar sekali ya teman-teman Tapi kok pesawatnya ditaruh sini ya Wih Keren sekali nih teman-teman Waduh Kalau begitu kita taruh di ember teman-teman Wow Bang Toy menemukan dua mainan teman-teman Wih keren Kalau begitu langsung aja kita mencari permainannya lagi teman-teman Kira-kira kita bakal menemukan permainan apa lagi Wih di, di situ ada yang menyangkut teman-teman. Wih, ini mobil apa ya, teman-teman? Ini mobil ambulan, teman-teman. Ternyata, wih, keren! Ayo kita ambil, teman-teman! Wow, mobilnya keren! Teman-teman, ada sirenenya, eh, siru sirene, sire. Apa sih, teman-teman? Bang Pai tidak bisa membaca, sirene, eh, oh, sirene. <laughs> ya udah, begitulah, teman-teman. Kalau begitu kita taruh ember lagi, teman-teman. Wih. Di sini Bang Toy menemukan tiga mainan, teman-teman. Kalau begitu kita akan menemukan apa lagi, teman-teman? Wih, ini apa, teman-teman? Ayo kita dekatkan, teman-teman. Wih, di sini ada mobil. Apa ini, teman-teman? Mobilnya sangat kecil sekali, teman-teman. Ayo kita ambil. Widi, di sini Bang Toy menemukan mobil rally, teman-teman. Widi, keren sekali ini, teman-teman. Ini mobil rally yang suka di di mana ya? Oh iya, yang suka bermain di lumpur. Kalau begitu, kita taruh ke ember lagi, teman-teman. Lalu kita mencari mainannya lagi. Ayo mana, teman-teman? Teman-teman ada yang melihat tidak? Kok Bang Toy tidak melihatnya ya? wih tadi ada apa teman-teman Widih ini apa lagi teman-teman Wow keren sekali ini teman-teman mobil apa ini teman-teman di sini ada mobil truk teman-teman Wih mobil truk gandeng teman-teman Ayo kita ambil teman-teman Widih keren ini mobil teman-teman kau di, di di sini namanya ini kontainer teman-teman. Kalau di teman-teman apa namanya, teman-teman? Nanti -teman? mengetahui tidak, teman-teman? Wih. Kalau begitu ayo kita taruh, teman-teman, di ember. Kita kumpulkan. Mana lagi, teman-teman? Teman-teman ada yang melihat, wih, itu apa lagi, teman-teman? Keren, teman-teman. Ayo kita ambil teman-teman. Widi. Wow. Ini adalah mobil bulldozer. Eh mobil. Emang <gifat> wow, mobil teman-teman. <gifat> Bang Tuis salah. Di sini ada mobil. Apa ini ya? Teman-teman ada yang mengetahuinya? Ini mobil apa? Ini adalah mobil bulldozer teman-teman. Widi keren sekali kan teman-teman. Wih. Di sana ada lampunya, teman-teman. Widih, lampunya ada 4 Keren sekali, kan, teman-teman? Wih, teman-teman bisa membelinya ini, teman-teman. Nah, langsung kita taruh ember saja, teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari lagi, teman-teman. Kira-kira, Bang Toy akan menemukan apa lagi ini, teman-teman? Waduh, -teman. Bang Toy tersandung, teman-teman. <laughs> Ayo, teman-teman, kita mencari lagi, kira-kira bang toy akan menemukan apa lagi ya teman-teman eh, itu apa teman-teman ya, kita dekatkan Widih ini ada yang menyangkut teman-teman ya sudah ayo kita langsung ambil saja teman-teman wih ini teman-teman Wow di sini bang toy menemukan ekskavator teman-teman Widih untuk mengeruk Tanah atau pasir teman-teman pasti teman-teman pernah melihat mobil ini teman-teman. Wih, keren teman-teman. begitu, ayo kita taruh teman-teman ke embernya lagi. Widih, kayaknya Bang tuh cukup banyak menemukan ini teman-teman mainannya. Kalau begitu Bang Toy akan pulang teman-teman. Wih cukup banyak ini mainan yang Bang Toy temukan teman-teman di dalam kebun. Oke okay, teman-teman kalau begitu cukup sekian ya teman-teman dari Bang Toy. Tapi di sini Bang Toy akan mencari lagi teman-teman. Ternyata di sini masih ada mainannya teman-teman tertinggal Bang Toy. Hihihi. Di sini, Bang Toy menemukan lagi teman-teman. Di sini ada kereta gandeng. Widih, iya dong, kereta gandeng. Kalau nggak gandeng, bukan kereta dong. Namanya <laughs> di sini ada tiga teman-teman di dalam, eh, di dalam Bang Toy Salah, nah ini untuk apa ya? Widih, di sana jatuh. Waduh, waduh sini Bang temukan tiga nah yang ini untuk masinisnya teman-teman untuk menarik gerbongnya teman-teman Wih ayo kita taruh nah dan di disini wih, untuk apa ya teman-teman untuk menaruh penumpangnya nah ini terakhir gerbong terakhir teman-teman untuk menaruh gerbong eh gerbongnya untuk menaruh penumpangnya Oke teman-teman sini sepertinya Bang Toy sudah menemukan banyak sekali ini mainannya teman-teman. Widih. Kalau begitu Bang Toy akan pulang ke rumah teman-teman. Akan Bang Toy simpan mainannya. Keren sekali. Oke teman-teman. Cukup sekian ya. Terima kasih teman-teman.